halo kawan jumpa lagi. Nah kali ini saya uh, mau menunjukkan lagi soal pengetesan uh, antena PX-ADA 2000 ya. Nah sebenarnya beberapa waktu lalu uh, saya sudah mencobanya ya ada di video saya yang sebelumnya. Tapi kemarin itu ada satu hal yang tidak sempat saya uh, coba ya kawan. Uh, saya lupa untuk mencobanya nah setelah uh, beberapa hari baru saya ingat lalu saya mencobanya dan ternyata uh, kinerja antenanya lebih optimal ya antenanya, daya tangkap sinyalnya lebih bagus nah sebelum saya tunjukkan uh, videonya saya mau sedikit berbagi soal antena tv ya kawan mungkin di antara kawan uh, pernah mendengar istilah antena tv digital ya terutama saat ini karena memang kita sementara dalam proses peralihan uh, dari uh, sistem penyiaran tv analog ke sistem penyiaran tv digital nah uh, sebenarnya tidak ada yang uh, namanya antena tv digital atau antena tv analog ya antena tv itu semuanya sama disebut antena UHF baik untuk TV analog maupun untuk TV digital ya sama saja karena uh, momennya saat ini kita dalam masa peralihan dari uh, TV analog ke TV digital jadi uh, para penjual antena memanfaatkan uh, momen ini untuk menjual antena mereka dengan uh, sebutan antena TV digital Nah, sebenarnya tidak ada yang salah ya Karena sebentar lagi juga TV analog uh, sudah dimatikan ya Tinggal beberapa hari lagi uh, Sistem penyiaran TV analog sudah dimatikan Jadi menurut saya ya sah sah saja kalau mereka mengatakan antena TV digital Kalau untuk TV memang ada ya kawan Ada TV yang sudah digital dan ada TV yang belum digital ya Yang masih analog Ada TV yang sudah digital ada TV yang masih analog sementara untuk antena semuanya sama ya kawan baik untuk uh, digital maupun untuk analog sama saja yang membedakan itu biasanya ya bentuk ataupun uh, desainnya atau modelnya ya ini yang uh, menentukan uh, baik tidaknya uh, penangkapan sinyal dari antena tersebut <tuh> nah uh, kalau saya kategorikan berdasarkan sifatnya ya antena itu ada dua kategori ya kawan antena yang bersifat pasif dan antena yang bersifat aktif nah yang pertama ya, antena yang bersifat pasif ya. antena yang bersifat pasif ini dalam uh, penggunaannya tidak memerlukan uh, tegangan listrik ya, tidak perlu dicolokkan ke listrik tinggal kita uh, posisikan antenanya di posisi yang tepat lalu kabelnya kita colokan ke TV dan antena dan uh, antenanya sudah bisa bekerja secara uh, optimal. Nah, misalkan seperti ini kawan ya. Ini antena yang bersifat pasif. Kemudian yang kedua antena yang bersifat aktif. Nah, antena yang bersifat aktif ini ya membutuhkan listrik kawan antenanya harus dicolokkan ke listrik kawan seperti itu misalkan antena seperti ini kawan nah di dalam antena ini terdapat rangkaian elektronika yang harus dihidupkan menggunakan tegangan atau daya listrik ya kawan biasanya uh, antena seperti ini ada bosternya ya yang harus dicolokkan ke listrik nah dari bosternya ini yang akan menyuplai tegangan listrik untuk menghidupkan rangkaian elektronika yang ada di antenanya ya termasuk untuk menghidupkan uh, motor penggeraknya nah kawan sama halnya dengan antena uh, PX HDA 2000 ini ya di sini ya di dalam antena ini terdapat uh, rangkaian elektronika terdapat mesin ya terdapat rangkaian penguat yang harus dihidupkan menggunakan uh, tegangan listrik ya, yang harus uh, disuplai tegangan listrik ya kawan. Nah untuk uh, menghidupkan rangkaian penguat ya yang ada di dalam sini ya menggunakan uh, ada uh, ini ya adaptor dan uh, power inserter ini ya. Ya ya, ntar ya. Ini dicolokan ke listrik. Ini dicolokkan uh, ke STB atau ke TV ya. Kemudian, ini yang ke antena dari adaptor ini akan menyuplai tegangan ke sini, lalu diteruskan untuk menghidupkan uh, rangkaian penguat yang ada di dalam antena ini ya, seperti itu ya, kawan. Nah, ada uh, satu fitur yang terdapat di STB ya, atau di Seto Box, yakni fitur daya antena. Nah fitur uh, ini Yang kemarin lupa saya coba ya kawan Lupa saya uh, tes Di antena PXHDA2000 itu Nah fitur daya uh, Antena yang ada di STB ini Bisa kita gunakan untuk mengganti Ya kawan Bisa kita pergunakan Untuk mengganti uh, Power Inserter atau adaptor ini ya fitur daya antena di STB nah kawan saya langsung saja saya tunjukkan video yang sempat saya rekam beberapa waktu lalu ya saat saya uh, mencobanya ya kawan ini posisi saya di dalam kamar kawan di kamar tidur ini saya pakai laptop ya bahas TV tapi nggak punya TV ini jadi saya pakai laptop saja untuk menggantikan TV kawan kemudian ini saya colokan adaptornya untuk supply listrik ke antenanya ya dan ternyata masih susah juga menangkap sinyal ya kawan bisa dilihat ya sempat sinyalnya naik ya waktu saya colokan tadi tetapi langsung turun lagi dan tidak ada sinyal ya tidak bisa menangkap sinyal Kemudian, saya cabut adaptornya. Saya lepas, saya cabut juga, dan kabel antenanya saya colokin langsung ke STB-nya, ya. Lalu saya hidupkan daya antena yang ada di STB ya kawan masuk ke menu uh, pencarian ya kawan uh, Fitur daya antena ada di menu pencarian ya Dan saya hidupkan uh, fitur daya antena sebagai pengganti uh, adaptor untuk menyuplai tegangan ke antenanya ya Dan hasilnya ternyata malah lebih bagus kawan Pinerja antenanya lebih optimal Menggunakan daya Antena dari STB Ketimbang menggunakan daya Dari adaptor bawaan Antenanya Seperti uh, terlihat ini ya kawan Ini saya tes uh, Dengan Pemancar TVRI ya kawan Pemancar yang paling jauh dari posisi saya Dan yang sinyalnya paling lemah Dari posisi saya berada ini ya jarak saya ke pemancar TVRI itu uh, kurang lebih 13 Kilo kawan saya di dalam kamar dan hasil tangkapan sinyalnya luar biasa nah kawan untuk uh, fitur daya antena yang ada di STB ini ya jangan dihidupkan apabila kita menggunakan antena yang bersifat pasif ya kawan karena uh, bisa terjadi konslet di antenanya dan resiko terburuknya bisa malah uh, uh, dan resiko terburuknya malah bisa merusak STB itu sendiri ya jadi uh, fitur daya antena ini di on -kan, hanya di -on -kan apabila kita menggunakan uh, antena sejenis PX uh, ADA ini ya PX ADA 2000 ini atau antena-antena yang bersifat aktif yang membutuhkan suplai tegangan listrik Oke kawan itu dia informasi yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa